Oh, selamunaleyküm, family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. Sorry, guys, I got this uh, new pillow recently, and and uh, I enjoyed it so much. I just fell asleep. I just wanted to let you guys know it's really, really cool. Check this out, guys. Lots of nice curves on the sides. Like it's beauty, super comfortable. I love it i'm going to put the link in the description for you guys to check him out for your neck it has nice protections and you look at the size you can use it two ways you can turn it that way or you can put it like this both way. you get good neck rest and even for the size and stays cool too i just recently got these and it's been really helping me with my neck because i've been in lots of car accidents in the past and my neck usually starts hurting but with this pillow oh man there's a game changer so um Evo, i believe is uh, the name and then the link is in the description you guys can check him out head over to their website guys check him out you can also order it from amazon so beauty beauty beauty beauty so in today's video guys we're going to react to uh mandalika circuit and then the malaysian one which i, I think was sipang the video is by uh technology popular and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys Let's get started this video. Oke, okay. so kita the Mandalika circuit Halo versus sipang Akhirnya nih, sirkuit Mandalika kini siap digunakan. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik, ditambah lagi sirkuit Mandalika diklaim memiliki beberapa kelebihan. Kesiapan Indonesia menunjukan Ternyata membuat bos sirkuit Sepang Malaysia, Raslan Sepang. Razali jadi khawatir. Ya, seperti yang kita tahu, selama ini wow. Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang konsisten menggelar ajang MotoGP dengan penonton yang cukup banyak. Razali tak mau hanya Indonesia malah mengubah pesan. That's the Malaysian one. That's Malaysia. pretty sick too. Lantas, Wah, wow. sirkuit Mandalika sekarang. Mari kita lihat perbandingan Sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Malaysia. Head, sebelum lanjut klik tombol subscribe dan nyalakan. Oh, sirkuit baru dari Teknologi Populer. Mandalika Grand Prix Association yang tak lain ialah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bakal menghelat ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian, sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan, yang akan tetap berguna jika tidak ada perhelatan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal oh, di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. This is the resorts di it. Tercuci mata selain melihat aspal. Wow, what a beauty, masalah. Selain ada panorama keindahan sirkuit yang berada di pinggir laut, kualitas hiburan dari sirkuit ini. Can't wait for the circuit to be fully be done, like everything even around it, just to see the beauty. Oh my goodness. So, oh, look at that water dan penonton wow. masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan mentas di sirkuit Mandalika sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021 menurut kalender WSBK 2021 Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021 sementara untuk MotoGP sendiri Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan Mandalika. MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, tak hanya wow. pemandangan saja nih yang diseguhkan. Kualitas aspal sirkuit Mandalika so cool. juga lebih bagus dari sirkuit Sepang, sebab menggunakan metode stone mastic asphalt, asphalt. yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis ukuran wow. beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Asphalt jenis ini tahan gelincir atau skid resistance. So, the video is that we were uh, watching, right? Bah, Where they went on a track and they were telling them about the technology nah, they were using the asphalt. Di Malaysia digunakan untuk race MotoGP dan Formula 1 wow. sampai oh, this tahun Formula 2017. Track. Sirkuit Internasional Sepang bahkan sudah digunakan untuk Grand Prix sejak 1999. Also, guess, sirkuit ini didesain oleh seorang arsitek sirkuit Jerman Sipa. terkemuka Yaitu Hermann Tilke. Herman Telki mendesain sebuah sirkuit cepat wow. yang didominasi dua lintasan panjang yang dipisahkan oleh Grandstand utama uh, dan tribun. Grandstand ditutup kanopi-kanopi yang berbentuk seperti daun kelapa sawit. Sirkuit Internasional Sepang dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Wow. Sirkuit ini terkenal dengan cuaca tropis lembab yang tidak dapat diprediksi, mulai dari siang yang sangat panas hingga hujan badai tropis. Suhu trek sering mencapai 60 derajat celcius, sehingga menyulitkan para pembalapnya. Hujan deras pada musim penghujan juga menimbulkan resiko besar di sirkuit ini. Untuk itu, telah dilakukan perbaikan di paddock, fasilitas penonton dan aspal trek pada tahun 2016, wow. terlebih setelah insiden kecelakaan yang merenggut nyawa Marco Simoncelli pada MotoGP 2011. Honda. Sirkuit Sepang terletak di Sepang Selangor, Malaysia. Jaraknya kira-kira 45 km atau 28 mil dari Kuala Lumpur. Sirkuit ini berlokasi di Jalan Pakaliling KLIA, Selangor Darul Ehsan Malaysia. Sedangkan Sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika di desa kuta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit jalan raya pertama di dunia, wow. Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan yang akan memacu adrenalin. Area sirkuit dilengkapi bangunan Medical Center yang dibuat secara modular alias bisa bongkar pasang layaknya trek jalan raya lain seperti sirkuit Marina Bay Singapura atau Baku Azerbaijan. Bangunan Medical Center modular dan helipad ini hanya oh, butuh wow, waktu kurang lebih satu bulan dalam penyelesaiannya. Sick. Semua peralatan medis di dalam Medical Center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. In peralatan peralatan happen, tersebut wajib terstandarisasi. itu you know, sepanjang 5 wow, 15 tikungan dan 8 lintasan lurus dengan lebar minimal enam meter. Namun, di beberapa bagian lebarnya mencapai Ooh. 20 meter sehingga menambah kemungkinan adanya operasi dalam Ada tiga jadis layout yang dapat digunakan di sepang yakni Grand Prix Circuit, North Circuit, dan South Circuit. Terdapat 30 pit, termasuk sebuah kantor, area dapur, dan area konferensi. Selain itu, di tingkat atas ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi termasuk race control, pencatat waktu, Pusat media, ruang media wawancara, dan ruang fotografer Tak lupa ada juga pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan operasi kecil wow. So, tak heran jika berbagai fasilitas ini Sepang berhasil meraih standar oh. FIA dan FIM Serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan oh, F1 sampai 2017 Dan F1. tentu saja MotoGP dari 1999 hingga kini Sirkuit Sepang dapat menampung 130 ribu penonton. 30 ribu penonton diantaranya bisa menempati grandstand utama. Sedangkan sirkuit Mandalika akan dilengkapi 5 grandstands berkapasitas 150 ribu penonton. Selanjutnya untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember 1996 Dan seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian Sirkuit Sepang menghabiskan biaya 12 juta US USD atau di kisaran 160 hingga 170an miliar rupiah Dan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang Pembangunan sirkuit kelar pada November 1998 Dan sebulan kemudian, sirkuit pun sudah menyelenggarakan balap pertamanya Kala itu, sirkuit Sepang dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Sedangkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika, Mandalika. hanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun. Ini termasuk cepat turn. mengingat pembangunan sirkuit Buriram di Thailand yang membutuhkan waktu 4 tahun. Ada pun anggaran mencapai like satu triliun so, rupiah. Crazy. Nah, teknolovers... Ada gak nih di antara kalian yang pernah mengisi bangku penonton sirkuit Sepang. Gimana keseruan di sana? Bagaimana juga nih, excitednya kalian untuk wow. menyaksikan langsung debut para pebalap di sirkuit Mandalika? Yuk, tulis tanggapanmu di kolom komentar. Thank you ya, sudah menyimak. Really, really cool guys, both of them are really beautiful. The Mandalika circuit is by the water, and the water is crystal clear and has a beautiful scenery, and sipang um, circuit those umbrellas are like on another level and the grass and everything like they made it look really really beautiful let me know what you guys think if you guys like the Mandalika uh, mandelika circuit let me know in the comment section and if you guys like the sipang uh, circuit then smash that like button let's see